Kita mulai aja ya teman-teman. Yuk kita buka pertemuan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul untuk UAS kuliah IRP biar kau yang menolong supaya ujian kami hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami bisa kerjakan soalnya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Kami mau menyerahkan ujian kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, hey, teman-teman. Yuk, kita dokumentasikan dulu pertemuan hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya. Oke, lihat ke kamera semua, teman-teman. Senyum, tiga dua satu. Ya, ini pertemuan kita, teman-teman, ke 16 hari ini. Teman-teman, UAS, soalnya sudah disematkan di assignment ini. Silahkan, teman-teman, cek. Nah, ini ternyata tadi panduannya aja yang bisa diklik dari sini. Maka tadi saya kopas ulang ke assignment 16. Nah, di situ sudah ada kodenya juga. Teman-teman boleh cobain untuk akses. Sekarang sudah jamnya sih teman-teman bisa mengakses ke soal UAS-nya. Nanti di assignment ini yang di-upload adalah hasil screenshot-nya. Seperti waktu quiz besar ya. Jadi teman-teman tinggal di-screenshot aja hasilnya di upload. Nah, nanti kalau saya sudah dapat rincian uh, nilainya, saya tuliskan nilainya di assignment ini, di grade-nya assignment ini. Seperti itu. Jadi silahkan dicoba diakses. Kalau sudah nanti di share screen aja, berarti teman-teman sudah berhasil mengakses soal US nya dan bisa dikerjakan. Itu sih instruksinya. Boleh dicek ke morning juga ya, teman-teman. Kalau perlu saya kopas, saya bantu kopas juga ke chat Zoom ya.